Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan coba memperlihatkan bagaimana kondisi mobil jimmy ini ini mobil jimmy katana keluaran tahun 1990 warna merah DBKB atas nama saya sendiri pacar mati 7 tahun kondisi mobil ini sedang dalam penyisipan atau renovasi bodi nah, ini bisa dilihat kondisi bagian dalam Mobil ini masih standar ya, belum ada yang dimodifikasi. Untuk bemper-bempernya semua masih standar, karburatornya masih standar, sistem pengepiannya masih standar, masih menggunakan platina. Nah ini bagian luarnya dan terlihat memang ada dempulan, namun belum selesai dikerjakan. Dan sebagian dari bodi ini sudah di akan dicat epoksi. Namun pekerjaannya terhenti. Nah, daripada kondisi mobil ini terus menurun, nah saya berniat untuk menjualnya. Untuk kondisi mesinnya sendiri sangat bagus, sehat dan normal. Nah, kalau misalkan nanti ada yang beli, itu serah terimanya setelah mesin ini sama-sama kita saksikan bahwa normal dan bisa digunakan untuk jalan. Lepernya masih bagus. Ini terlihat ada dinamo Lepernya. Nanti dinamo ini kan di dalam dashboard ya. Untuk operan giginya belum spelling operannya masih sangat bagus ya. Dan enak. Karena memang mobil ini saya rawat dan saya pakai sendiri. Untuk setirnya juga tidak spelling. Nah ini ada ban serapnya juga. Nanti ban serapnya bisa digantung di belakang dan memang ada dudukannya. Dan ini kondisinya memang sudah dilepas semua. Ini ada tangkinya juga sudah luar Nah ini dashboardnya juga sudah dilepas. Semua komponen di dashboard ini masih aktif, temperaturnya, speedometernya, AC nya juga masih dingin. Ya dingin untuk eh, katana ya, standarnya katana. Cuma ini agak berdebu karena memang eh, disimpan di bengkel ya, sudah sempat belanja. Oh ini lampu belakang. Ini sudah tersimpan hampir 2 tahun, saya belanja dulu karena mau dipasangkan setelah dicat. Ini ada juga lagi eh, satu kotak lagi apa isinya. Oh, lampu seri depan. Lampu seri depan eh, merangkap lampu sen depan. Dan ini kayaknya lampu sen samping. Kalau misalkan ini mau dibawa pulang jauh, agak susah, mungkin harus digendong. Karena kalau kondisi seperti ini kan kalau mau dibawa eh, susah sekali karena kaca-kacanya udah dilepas semua. Kalaupun mau dipasang kembali kayaknya enggak rapi ya. Nah kalau misalkan mau di... Servis di sini juga bisa karena di ini posisinya sekarang mobil di bengkel saya sendiri mobil service di sini bisa nanti didatangkan e, tukangnya tapi tentu ada kesepakatan lain karena untuk peralatan ini ada semua tabung asetilen isi ulang ada tabung oksigen ada tos untuk potong plat ada juga ada tanglas las asetilen. Nah, ini juga ada stick dan juga MMA. Nah, nanti tukangnya bisa nginap di sini. Ini muat 4 sampai 6 orang. Kamar ini biasa dipakai kerewan saya di bengkel las ya. Nanti tukangnya bisa gabung di sini. Kita tahu mobil Katana ini harganya mulai dari 20-an, 35, bahkan 60 juta dan bahkan jauh di atasnya. Nah karena kondisi mobil ini sebenarnya masih sangat bagus kecuali bodinya saja. Jadi nilainya saya buka di harga 20 juta. Bagi yang minat silakan chatting di whatsapp group. Link whatsappnya ada di deskripsi. Silakan bergabung dengan grup dan infokan berapa penawaran Anda. Semoga mobil ini menjadi milik Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.